Hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi ya masih bersama saya guys ya. Kita bermain lagi nih di Starlight Princess dengan modal 120 120.000 ya guys ya. Nah, kali ini aku bakalan main di pola pertama seperti biasa guys. ya. 5 kali manual spin di bettingan 800 perak, nggak pakai double bet, kita pakai quick spin ya. Nah, di sini kelar 5 putaran, di sini aku naikkan langsung betnya ke ke ribu rupiah langsung aku gaskan quick spin di sini ya. Kita pilih opsi quick spin 30 putaran. Di sini guys ya 30 putaran. <coughs> quick spin di 6000 ya. Semoga kita di sini dapat free spin langsung ya. Biar dapat cuan dan langsung cabut guys ya. Jangan lama-lama main guys ya. <laughs> Oke okay, seperti biasa guys ya. Di sini gimana kabar kalian hari ini? kemoga okay, moga kita diperumukan tuh hari diperumukan dengan hari ini dengan keadaan yang saya fair guys ya. Oke okay, 19 putaran lagi. Masih belum terpantau. Masih dua skater dua skater Oke okay, kuningnya pecah. Dua skater sudah lewat kakak mau oke okay, dua skater lagi dua skater wah akhirnya dapat ya dua skater dua skater satu skater boom langsung empat dapat ya sini ya oke okay, cakep kita dapat free spin pertama di sini guys ya dapat free spin pertama langsung di sini guys ya eh putaran pertama kosong putaran kedua kosong ketiga ketiga kosong juga keempat kosong juga ya kelima ya dong ah kuning yang baru pecah kelima nih guys ya oke okay. Aduh kali dua belum ada perkalian coy, belum ada perkalian di sini ya Oke kali limanya konek hijau Tosca bagus, cakep hijau. Wih itu matahari kurang dua, love apa, kurang dua, love yang itu kurang satu. Tidak apa-apa ya. Di sini kali lima lima spin, tinggal lagi ya. Ampun banyak zongnya coy. Nah di sini hijau sama hijau toska pecah. Nah love mahkota pecah mana kali kaliannya mir, turunin Alah, ada skater coy. Masih keterus lagi lah, free spin sama lagi. Alah ah, gak mau. Masih 63.000 di sini guys ya. Masih 63.000 di sini. Oke okay, bintang, eh bintang hijau Tosca, hijau biasa kali 2, bintang boleh. Oke okay, kali 4 yang di dikali 9 6.700. Di sini dapat 60.000 sampai okay, kali 5 123.000. Oke konek kali 5 ya guys ya. Kali 5 di sini 123.840.000 guys ya. Mantap oke okay, cakep eh hey dong konekin dong nah bintang eh bintang lagi bintang mulu guys ya ijo ya di sini kita buat free spin pertama segitu doang guys ya. Oke, nggak apa-apa lah nambah free spin pertama gratisan. Ya udah kita terima aja guys ya. Kita lanjutin lagi di sini sisa putaran masih ada sebanyak 9 putaran lagi. Semoga dikasih lagi. Oke, kalau kali 2, kali 6 ya. Kali 6 di luar, pecah hijau toska, kuning juga pecah, love-nya juga pecah, bulannya kurang 2. Nice, bulannya pecah di sini ya. 10 biji 24.000 langsung 36.000. Kali-kalinya tambahin lagi. Oke, mantap 85.900 dikalikan 9 gak tuh. Oke, oh totalnya Pak sonal di luar guys ya 773.000 mantap 773.000 rupiah mantap guys ya kita dapat free spin di sini nice nice <kuh> oke kuning sisa 5 putaran lagi ya sisa 5 putaran lagi di sini guys sisa 5 putaran lagi di sini mau jual aja dikasih free spin di sini yang mantap mantap Oke okay, di sini kali berapa nih? Uh, di sini aku bakalan turunkan pedal ya, karena udah cubaan cowok 100 ribu loh modal kita 120 ribu. Nah di sini aku bakalan tweak spin 30 ya. Bettingnya kita turunin satu eh 1200 ya 1200 rupiah nih kita main di 30 putaran lagi. kisah moga aja katya ditambahin lagi free spin di uh, tambahin apa dikasih free spin lagi ya dan seperti biasa bosku yang baru bergabung di sini terima kasih banyak yang udah ngeluangin waktu kalian untuk singgah di channel ini yuk dibantu like comment share nya ya jangan lupa juga untuk di subscribe nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya oke kali 15 nggak connect coy <tuh> dan ingat guys ya di sini cuma hiburan semata jadi kalian kalau ingin bermain atau mau deposit cukup pakai dana kenakalan jangan pakai dana kebutuhan sehari-hari guys ya oke 14 putaran lagi di sini di bettingan 1500 dan sini kita masih aman selalu kita masih up ya 800.000 dari modal 120 ribu mana mantap banget niksya aturan udah bisa ke WD cuma di sini aku masih penasaran <coughs> di sini aku makanya aku spin di bet 1200 no double bet 30 quick spin ya jadi pola itu 5 30 30 guys ya oke okay, 5 putaran lagi di sini ya 5 putaran lagi di sini <coughs> oke okay, kelar di sini nah di sini aku bakalan coba buy spin lah ya by spin 40.000 kita tambahin by spin 40.000 ya. 800 kita save nih. Kita bener-bener save, kita lock di sini 800.000. <coughs> Oke, okay, birunya pecah. Hijau. Aduh, perkalian langsung turun dong. Nah, kali 4 ah lah nggak connect. Oke. Okay. Oke, okay, hijau. Di sini aku matikan nih layer intronya biar dapat preview apa perkalian masuk, moga aja connect. Nah, ah konek guys ya kali duanya. Bagus. Kali dua sih masih sih. Modal kita 40 40000 ya, Model kita 40 40000 Moga aja sini bisa lebih dari 40 40000 biar bisa dapat profit ya. Biar bisa kita tambahin lagi profit kita yang udah terkumpul 834, 8, 838 838.000 nih guys ya. Oke, okay, kali 4, multiplier 4 di sini masih sisa putaran 8, eh, 7 putaran lagi ya oke okay, Jotoska kuning kagak mau dipetik eh kagak mau dikonekin ya kali dua nyancis dilewatin mulu empat spin terakhir oke okay, kuning ungu eh ungu bulan sabit ya guys ya bulan sabit biru kali tujuh mantap kali sebelas totalnya di sini 1200 13.000 oke okay, dapat megalodon di sini 17.500 kalau mau dikonekin konekin lagi dong tiga spin terakhir ya moga aja oke tambahan spin kita ya dikasih free spin tambahan di sini 5 putaran ya oke okay, lumayan bulannya juga boleh pecah kali-kali juga nah cakep 1200 kali 13 totalnya gajak ya. tambah juga kita di sini free spin tambahan mantap banget di akhir-akhir ya dikasih lagi 5 spin terakhir ya oke okay, 18.000 dapat Mega lagi di sini cuma eh super bico Superbi 18.000 35.000. Nah, 5.000 lagi kita balik modal ya guys. 42, ribu. yang kita bayar 40.000 ya. Semoga bisa dapat lagi yang lebih di sini. Oke okay, hijau kuning kali-kalinya. Allah nggak mau. Oke okay, hijau B biru bulan kurang dua. Allah nggak mau tiga putaran lagi ya. Oke okay, konek fix kita dapatnya. Nah, di sini aku bakalan langsung WD aja guys ya karena udah profit dengan modal 110 dengan pakai bola 530 30 buy di sini kita dapat profit guys ya. Makasih banyak loh yang udah hadir di sini. Thank you guys ya. Semoga kalian dipermudah juga menggunakan pola dari saya mendapatkan profit guys ya. Kita bakalan jumpa lagi ya di next video dengan pola terbaru bermain di Sare Prince. Salam sejahtera dan bye-bye. Thank you guys ya.